Kritik silakan, tapi jangan anda meronta lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang kisah, kenapa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat Menyeseng rakyat, menyeseng oh. rakyat Saya ulangi ya, biar tidak diketahui Iya, iya, iya, iya, iya Menyeseng rakyat, menyeseng rakyat itu melanggar prinsip syariah kita sambut uh, Rocky Gerung, pengamat politik yang baru saja datang. Hai, Grue Rocky, terima kasih. Saya tahu anda baru landing, ya, baru landing <laughs> dari Jambi, dari Jambi, dan uh, macet, dan macetnya itu mengengsarahkan. Menge, menge, menge, menge, menge